O, oh, O, oh, O, oh. FIFA Viva, FIFA, FIFA Mobile FIFA Mobile Bro, top up, top up, beli pemain top up, beli pemain top up, beli pemain, kira-kira saya mau top up berapa ya top up yang kecil-kecil aja deh saya itu pengen dapat keeper bro pengen dapat keeper tapi ntar dapetnya saya mau. pengen dapet keeper top up, top up oke okay. Kamu punya 70 pesan. All set. Oh, sip. Bun. Perlicahan. Top up. Beli siapa ya, Bro? Bro, beli siapa? Tiga, toko. Kita scroll-scroll biasa men. Kalau gabut scroll-scroll sampai kambojanya hilang. poin FIFA saya cuma 70, eh cuma 8, 8 biji. Oh, uh, ini murah-murah nih, murah nih, Bro. 159.000 dapatnya 3.000 coba. Nih, 159.000 dapatnya 3.000. Ada bonus lah ini. Ada pemain, satu pemain terus dapat poin FIFA. Beli, Bro. Aluh. beli nih ah. Mbappé, Maldini, Messi, Benzema Benzema mantap kali ya kalau punya Benzema Mbappé udah punya oke, okay. beli nih, saya beli oke, okay. hati yang terjamin Oke okay, men, beli men! Opelal Viva 10, 9, Rp. Pembayaran berhasil 117 Poin tambahan Bro! Siapa nih? Pembelian selesai, terima kasih selamat tinggal pembelian Anda Bro! 3000 pf Dan pemain Totti Bro! Bro, siapa bro? CDM Bayern Munchen. Kimoji. Kimoji. Kimoji. Kimo, Kimichi, Kimoji. Wow, Kimoji, Kimo oh, Kimo man. Tapi lumayan dapat 3000 poin FIFA. Tuh kan. Nilainya 14.500. Jangan lupa ya, Buat beli yang lain ya, ya nggak? Buat beli yang lain Oke okay. Cari lagi Bu 291 Ambil nggak nih? Terlalu dulu ya. ini aduh bawahnya lemes man mana ini bro oke okay. mana bro pakai diskon tawaran sambutan ini udah cari yang 500 nyari yang lima atau 1000? 500 bro, dapat koinnya 40 puluh. yang gratisan udah habis nih, udah habis ya gratisan cok. kumbu karnaval. 500 ratus apa seribu? seribu, tapi hanya saya berharap itu dapat keeper. kalau anda dapat keeper dapat back yang 500, ratus yang lima yang lima ratus. seribu men seribu men seribu men seribu men seribu men siapa nih bro siapa nih bro ketuk untuk lanjutkan seribu seribu seribu seribu siapa nih bro stryker coo giro 104 coo Ayo lumayan lah Aduh, agak kecewa uh. uh. uh. 500 oke oke oke ini serba saya belum ngang. Rp. 16.000 Jilema bro Masih Rp. 2.000 bro Oh ini aja nih, Star Pass aja 2.000 ke Star Pass 500 siapa nih? Belilah, belilah, belilah, belilah, belilah. lah, bro, kira bro Rp. 500 Paling Rp. sudah habis Kuponnya berapa? Gak ada 1000, 1000 men. paket ada diskon. Ah, oh. berhasil co so. CV, eh, ini gak overall ya, coy? Kemana main dapat back, Main cu, main cu, main paket LED diskon, oke, okay. main seribu, oh, star pass, kita coba nyari di star pass, uh, oke, okay, coba lihat pemainnya, tuh, saya punya pedri dua, yang itu dijual enggak laku-laku, bro, jual pedri enggak laku-laku sampai sekarang masih saya antepin aja, itu di bursa transfer oke, siapa yang mau saya tuker nih? bapak masih tinggal kan nih bro, kayaknya saya jadi back loh, bro tuh ya back uh CDM ganti oke okay. tapi ya nah, boleh lah, buat tuker lah kemoji oke okay. Kimochi beringkat kemahiran oh turun ya turun bro nggak bisa bro turun yang berapa mau nah, turun dia, ya? nah ini ini ini lumayan nih tambahin Nanti. Kimochi naik overall 200 ribu koin saya tinggalin 92 ribu Cukup, ramah masuk. Ramah masuk, ramah masuk. Star Pass, Joy! So ya. Star Pass! Bro. Mau ya coba pengen ke Star Pass ya, bro Ini kalau tingkat saya, emang 10. Oh, wow, nih! Dapat siapa nih, Bro? Oh! Oh! Amrabat. Amrabat. Thank you. Amrabat. Uh, uh, uh, uh. Rabat. Oh, Rabat coy. amrabat cuy, apa nih bro, hari siapa nih, bingung sih ya bingung, bingung, bingung, bingung oke okay.